Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1824.78 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1810.21. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212